untuk menggabali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada unggahan momen yang sangat luar biasa Membanggakan Perhatikan di channel youtubenya Papa Bilar bersahabat ya Ada momen spesial Yang selalu membuat kita bangga Kepada idola kesayangan kita Saat Papa Bilar disalim Ingin dicium tangannya Langsung bersahabat ya Papa Bilar juga merunduk Perhatikan video yang sangat luar biasa Masya Allah bersahabat ya ada Dan attitude selalu menjadi nomor satu mudah-mudahan menjadi orang baik dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang di postingan ini pun banyak sekali menuai pujian banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan oleh para sahabat ya ini dari akun Chill Out Baby Boom mengatakan di kolom komentar dia ikut menunduk, spontan menarik tangannya yang mau dicium dan meletakkannya di dada Masya Allah adab yang luar biasa the best banget ya idola kesayangan Selalu mencontohkan kebaikan Masya Allah, mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu sehat Dan selalu diberikan kebahagiaan Amin Dan berikutnya bersama Perhatikan juga Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan Di channel Youtube-nya Entertainment Karena dapur bunda lasti Ini sudah di semalam bersama di channel Youtube Lesler Entertainment dan Alhamdulillah juga YouTube Leslar sudah tembus di angka 1 juta subscriber best bes banget ya Alhamdulillah Berkat dukungan yang tiada henti Support yang selalu kompak dari fans sejati Leslar Dan ada momen spesial yang membahagiakan di channel youtube Youtubenya Lesla Entertainment Ada sebuah kekiutan keromantisan diperlihatkan oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar Perhatikan persahabat Bunda Lesti ini spontan banget ya cium pipi Papa Bilar karena Papa Bilar ini menyebutkan persobatnya, nama risol itu ada kepanjangannya. Nama kepanjangannya adalah Rizky Soleh. Pohon banget ya, Bunda Lasy langsung cium pipi Papa Bilar karena senang banget. Waduh, Masya Allah, idola kesayangan kita memang luar biasa selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Support selalu yang terbaik, tiada henti untuk mendoakan buat mereka berdua. Dan selanjutnya persahabat ada spesial juga yang diterapatkan dari dokter Nana. Dokter Nananya kemarin mengunggah kebersamaannya dengan Bunda Lesti dan Baby L. Dan kita seduga salvok dengan kalimat yang dituliskan oleh dokter Nana. Sekarang giliran bodyguard mungil. Gemesin ini yang nemenin Bunda Lesti Kejora yang imut. plus super langsing kontrol ke RLC ya Bunda Jakarta. Selain wa dan Enin, sehat-sehat selalu ya Abang El. Insya Allah, Kelak menjadi anak yang soleh, cerdas, dan bermanfaat buat sesama ya na. Amin. Ya robbal Alamin. Ini doa yang baik banget ya dari dokter Nana, Mudah-mudahan doa baiknya terkabul. Semoga baby El menjadi anak yang soleh. Kelak juga menjadi kebanggaan orang tua dan Tentunya orang lain Dan kita lihat persahabat langsung dikomentari oleh Bunda Lesti Bunda Lesti mengatakan amin Sehat-sehat mami sayang Kata Bunda Lesti Aduh Masya Allah banget ya Terlihat melihat tentu kebersamaan Dari Bunda Lesti, BBL, dan Dr. Rana Membuat kita semakin bahagia Berikutnya persahabat Ada unggah spesial momen juga Yang diunggah oleh akun Rosa FBRD Mengunggah kebersamaannya dengan Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Trio Gisrek. Ini momen ketika malam-malam Persahabatnya Masya Allah Ramai banget rumah Leslar Kita juga bahagia banget melihat postingan ini Karena silaturahmi tetap terjaga dengan baik Masya Allah Doakan selalu yang terbaik untuk mereka Terutama keluarga besar Leslar Semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan berikutnya juga persahabat Jangan lupa Kita akan menyaksikan Bunda Lesti di acara yang luar biasa juga bersahabat ya di Heaven Lakes Karena Bunda Lesti akan menjadi bintang tamu Perhatikan bersahabatnya bintang tamu sudah dipastikan itu Bunda Lesti Dan ada kejutan lagi untuk kita semua langsung dari Heaven Lakes Bersahabatnya perhatikan di kalimat info Request lagu yuk Mau denger, Mimi Krisdayanti, dan si kejuaraannya nyanyi lagu apa nih? Yang pasti lagu India ya, katanya. Wow, request lagu, merasa ya. Ternyata bintang tamunya bukan hanya Bunda Lesti, ternyata ada Mami Krisdayanti juga. Ini seorang diva luar biasa, persahabat Bunda Lesti akan nyanyi lagu India nih. Wow, luar biasa banget ya Tentunya kita makin gak sabar menunggu kejutan ini Semoga Bunda Lesti selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan Amin Dan berikutnya bersama kita lihat juga vitamin bahagia kita dapatkan dari Bunda Lesti Aduh, Masya Allah banget ya Semalam Bunda Lesti Genjora ini mengunggah video Dan perhatikan bersahabat ya Spontan ada yang membuat kita salvok dengan tentunya yang di samping Bunda Lesti itu bapak binar, spontan, uh, lagi tentunya kebahu Bunda Lesti perhatikan di akhir video. Wow. <laughs>